Gak tahu dia sembunyi di mana, tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang di telan bumi. Gak tahu dia sembunyi di mana, tampaknya dia sembunyi karena dikejar-kejar hutang. Ada hutang duit yang katanya 50 miliar dan juga ada hutang janji dia berjanji tidak akan mencalonkan sebagai calon presiden Kalau Pak Prabowo masih mencalonkan sebagai calon presiden Dimana Anies? Fatwa itu pendapat Fatwa bisa didebat Fatwa tidak mengikat Fatwa itu opini Tidak suci menistayakan toleransi Dan sebaik-baik fatwa Suara hati nurani Inilah fatwa Guntur Romli Oh... Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalomu'alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widat Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Anis tidak tampak batang hidungnya. Dia sembunyi seperti orang yang dikejar-kejar utang. Dan memang dalam beberapa hari ini, Anis diperbincangkan punya hutang. Baik yang disebut dengan hutang duit dan yang kedua adalah hutang janji. Tamu akan mampir hari ini. Tamu, oh tidak. Wah, wow. kamu harum banget. Setelah paket dengan steam gel teknologi menghilangkan bau tidak sedap dan memberikan karuman yang tahan hingga 30 hari dengan lengkapi Kita mulai dari hutang janji berasal dari pernyataan Sandiaga Uno yang pernah mengingatkan kepada publik bahwa Anies memiliki perjanjian tertulis dengan Pak Prabowo saat Pak Prabowo mencalonkan dan mendukung Anies dalam Pilkada DKI bahwa dia tidak akan pernah mencalonkan sebagai presiden kalau ada Pak Prabowo yang masih mencalonkan sebagai presiden. Dan kini janji itu hanya tinggal janji. Lidah Anies memang tidak bertulang. Faktanya Anies tetap ngotot mencalonkan sebagai Presiden dan berambisi untuk menjadi calon Presiden melalui deklarasi Partai Nasdem sementara Pak Prabowo sudah jelas akan mencalonkan sebagai Presiden melalui Partai Gerindra. Disitulah Anies kemudian ditagih janji yang pernah dia ucapkan, janji yang pernah dia tulis, janji yang pernah dia sepakati, antara dirinya dengan Pak Prabowo dan Sandiaga Uno. Soal janji, Anies memang sudah terbukti banyak ingkar janji. Janji yang lain adalah soal uang. Yang dilontarkan oleh Erwin Aksa, Wakil Ketua Umum Golkar, yang mengatakan bahwa dalam pilkada DKI, Anies memiliki utang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Ini menarik bahwa orang-orang yang selama ini dikenal dekat dengan Anies Baswedan, tiba-tiba membuka borok Anies Baswedan. Kita tahu Sandiaga Uno adalah wagubnya Anies dalam pilkada DKI. Kemudian Erwin Aksa dari Golkar adalah sosok yang selama ini dikenal sebagai pendukung Anies Baswedan. Tapi ternyata sekarang orang-orang di sekeliling Anies Baswedan mulai membongkar borok-borok dan siapa itu Anies Baswedan. Dan seperti orang yang dikejar-kejar utang, Anis pun tampak ngumpet, tidak muncul, memberikan pernyataan ke publik, memberikan klarifikasi, tapi dia sibuk berlindung di balik teman-temannya yang mencoba untuk melakukan klarifikasi. Ada Henry Satrio yang biasa dipanggil Hensat yang tiba-tiba mengenalkan dirinya sebagai Jubir Anis. Padahal selama ini Hensat ini mengaku sebagai pengamat politik yang independen yang selalu mendorong-dorong agar PDIP lebih mencalonkan Puan Maharani. Ternyata Hansat ini timnya Anis yang selama ini berpura-pura menjadi seorang pengamat politik dan dengan dirinya ingin PDIP mencalonkan Puan Maharani, Hansat ingin Anis berhadapan dengan lawan yang tidak kompetitif seperti Ganjar Pranowo. Kemudian Hensat juga berusaha untuk mengadu domba Antara Ganjar dengan PDIP Antara Ganjar dengan Puan Maharani Dan ternyata Terbongkar bahwa Hensat adalah jubir Anis yes. Nah itu tadi dari uh, Guntur Romli ya jadi menceritakan terkait masalah uh, panis, terkait masalah janji dan ini terus terjadi perundang kontra dan perundang kontra kawan ya terkait pilpres ini. Nah, di sini saya hanya berpesan kepada sahabatku semuanya ya bahwa menjelang pilpres ini 2004 sekali lagi. Menjelang Pilpres 2024 janganlah karena beda pilihan dalam capres kemudian memutus tali silaturahmi. Nah, itu tidak mantap kawan, ya. Ini ini ini pesan saya, saran saya. Jadi jangan putus tali silaturahmi karena beda pilihan uh, dalam uh, Pilpres. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Guntur Romli ini, ya kan? Bagaimana menurut sahabatku? Selamat berdiskusi. Dan sekali lagi hindari saling membenci, hindari memutus tali silaturahmi karena beda pilihan dalam pilpres. Baikkan videonya kawan.